Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning children How are you today? Ustazah Fatma, hope you're fine, happy and healthy Ustazah juga selalu berharap dan berdoa agar anak-anak senantiasa bersemangat dalam belajar Sehingga apapun yang akan kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat Nah sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak Berdoa dimulai selesai semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga kita senantiasa bersemangat nah kali ini bersama Ustadz Fatma kita akan belajar di tema 2 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 di pembelajaran- pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mengikuti kegiatan bernyanyi dan bermain bersama nah kali ini kita akan bernyanyi yang berjudul Bunda Piara ada yang sudah pernah mendengar lagu ini? Nah, usaha akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu yang berjudul Bunda Piara ciptaan Alfandi. Kita mulai ya bernyanyi bersama lagu lagu yang berjudul Bunda Piara. Bila ku ingatlah Ayah bunda, bunda piara-piara akan daku Sehingga aku besarlah Bila ku ingatlah Ayah bunda, bunda piara-piara akan daku Sehingga aku besarlah Waktuku kecil, hidupku, amatlah senang Senang dipangku, dipangku, peluknya Serta dicium, dicium, dimanjakan Namanya kesayangan Waktuku kecil, hidupku, amatlah senang Senang dipangku, dipangku, peluknya. Cium dimanjakan namanya kesayangan. Ku ingat lelah, Ayah Bunda. Bunda, piara-piara akan daku sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah, Ayah Bunda. Bunda piara- piara akan daku, sehingga aku basarlah. Waktu kecil hidupku, amatlah senang, senang dipangku, dipangku, diparuknya. Serta dicium, dicium, dimanjakan namanya. Tukuk kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku dipangku di peluknya, serta dicium dicium dimanjakan namanya kesayangan. Nah itu tadi adalah lagu yang berjudul Bunda Piara. di situ menceritakan tentang bagaimana seorang anak yang telah dirawat oleh ayah dan bunda. Ayah bunda telah merawat kita sedari kita kecil hingga kita besar. Dan pada lagu tersebut menceritakan bahwa Masa kecil kita adalah masa kecil yang sangat bahagia Senang dipeluk, dicium dan dimanjakan oleh ayah bunda Maka kita harus nantiasa menyayangi ayah bunda Dan juga berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Yang telah dilakukan oleh ayah bunda kepada kita Nah anak-anak pada lagu bunda piara tadi banyak sekali ya Makna atau pesan yang bisa kita ambil ya Jadi anak-anak boleh bernyanyi bersama ayah bunda dengan lagu yang berjudul Bunda Piara Di rumah ya Jadi bisa refreshing Setelah anak-anak belajar Setelah anak-anak mengerjakan tugas Anak-anak bisa bernyanyi bersama Yang berjudul Bunda Piara Nah anak-anak Suatu hari Benny ingin bercerita nih Tentang bagaimana sih Masa kecilnya yang sangat bahagia Ketika kecil, Beni seringkali diajak oleh ayah dan bundanya pergi ke kebun binatang Anak-anak pernah berkunjung ke kebun binatang? Kebun binatang yang terdekat dengan kota Gresik adalah kebun binatang Surabaya atau disingkat dengan KBS Nah, kali ini Beni sedang berjalan-jalan di kebun binatang Benny akan bercerita tentang apa saja yang ia lihat dan ia saksikan di kebun binatang. Salah satunya Benny menjumpai binatang atau hewan yang bernama si Amang. Anak-anak tahu binatang si Amang? Nah kita lihat ya seperti ini ya ketika Benny berkunjung ke kebun binatang dan bertemu dengan dan berjumpa atau menjumpai binatang yang bernama si Amang. Nah, di kandang tersebut ada delapan ekor si Amang Tetapi, ketika Benny mendekat bersama ayah bundanya Ternyata dua si Amang naik ke atas pohon atau memanjat pohon Sehingga mereka tidak terlihat oleh Benny dan juga keluarganya Jadi, tinggal berapa ya si Amang yang dapat dilihat oleh Benny di kandang tersebut? Kita bantu hitung ya anak supaya Benny tidak bingung Nah, yang pertama ada delapan ekor si Amang 8 ya Kemudian si Amang tersebut memanjat pohon Sehingga tidak terlihat ada dua ekor Jadi 8 karena tidak terlihat dua Maka dikurangi anak-anak ya, si Amang yang terlihat jadi berkurang 8 dikurangi 2 Sama dengan berapa kita hitung bersama Ada delapan ekor si Amang Kemudian dikurangi dua 1, 2 Jadi ada berapa ya si Amang yang terlihat? Betul sekali ada enam ekor si Amang yang masih bisa dilihat Benny di dalam kandang Nah anak-anak tentu di dalam kebun binatang atau di kebun binatang itu banyak sekali binatang yang ada di sana Nah selain si Amang ada juga kera yang dijumpai Benny di kebun binatang Nah Benny saat itu membawa delapan Delapan ya anak-anak membawa delapan buah jeruk Ya Kemudian Benny memberikan buah jeruknya kepada si Kera. Diberikanlah buah jeruk itu sebanyak empat. Jadi, delapan buah jeruk diberikan oleh Benny kepada si Kera sebanyak empat. Maka, delapan dikurangi empat. Berapa ya? Kita bantu Benny menghitung. Delapan dikurangi empat Satu, dua, tiga, dan empat Maka tinggal berapa ya buah jeruk Benny? Betul sekali buah jeruk Benny ada empat Atau tinggal empat yang tersisa Nah anak-anak pasti seru sekali ya Ketika Benny berkunjung ke kebun binatang bersama ayah bundanya Apalagi menjumpai banyak sekali binatang-binatang di sana Nah Anak-anak masa kecil itu tentu sangat menyenangkan, ya, seperti yang dialami oleh Benny dan Insya Allah. Masa kecilnya anak-anak semuanya adalah masa kecil yang juga menyenangkan, asalkan anak-anak bersemangat dan juga berbahagia, belajar dengan bahagia, bermain dengan bahagia. Oke, okay? nah, ketika kita menghabiskan masa kecil, tidak hanya dengan bermain-main, ya, tetapi juga dengan belajar, seperti yang dilakukan oleh. Ruri dalam lagu Ruri Abangku Anak-anak pernah mendengar lagu Ruri Abangku? Nah, Ustadzah akan mengajak anak, anak untuk menyimak lagu yang berjudul Ruri Abangku Nah, anak-anak bisa tirukan dari rumah ya Oke, usaha akan putarkan disimak anak-anak dan senang belajar Dengan menyandang tas di bahu Riang menuju sekolah Berhitung, menulis, membaca Tak lupa diulang di rumah Ingin aku pun demikian Serajin luri abangku Nah anak-anak itu tadi lagu yang berjudul Ruri Abangku Ternyata Ruri ini adalah orang yang rajin anak-anak Senantiasa bersemangat ketika berangkat sekolah dan ketika pulang Juga mengulang pembelajaran atau belajar apa ya tadi di sekolah Dipelajari lagi di rumah Berhitung, membaca dan menulis Semoga anak-anak juga bersemangat ya Seperti Abang Ruri ya Lagu Ruri Abangku ini ciptaan ate Mahmud anak-anak Anak juga bisa menyanyikan lagu ini ya, bersama kakak, adik dan juga ayah bunda di rumah. Nah anak-anak, ketika kita memiliki saudara, memiliki adik atau kakak, silahkan belajar bersama dan bermain bersama. Di rumah tidak boleh diam-diam saja ya, tidak boleh sendiri-sendiri tetapi bersama, dilakukan bersama, baik itu bermain bersama maupun belajar bersama. Ustazah, aku dan kakakku itu berbeda jauh usianya Bagaimana bisa belajar bersama? Kan belajarnya berbeda Nah, anak-anak bisa saling belajar dengan kakak Jadi misalnya ada hal yang belum difahami Bisa ditanyakan kepada kakaknya Atau anak-anak semuanya yang punya adik Bisa ya belajar bersama adiknya Adiknya diajak belajar berhitung Atau diajak menonton video ini bersama ustadzah Fatma Gitu ya Nah anak-anak sekarang kita akan belajar selain pengurangan seperti yang sudah kita pelajari tadi dan juga beberapa hari lalu Kita juga akan belajar tentang penjumlahan atau menambahkan sesuatu Nah seperti apa itu Ustazah? Nah kalau kemarin kita sudah belajar pengurangan yang tandanya seperti ini untuk mengurangi sesuatu sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan atau untuk menambahkan sesuatu yang tandanya atau lambangnya seperti ini. Ini namanya nah ini namanya lambang penjumlahan. Seperti itu anak-anak. Nah, seperti apa caranya Usada? Nah, Usada akan memberikan contoh. Jadi, suatu hari adik memiliki lima ekor ayam. Kemudian, ibu memberikannya... Jadi adik punya 5 ekor ayam Kemudian ibu memberikan atau menambah ayam adik sejumlah dua ekor Jadi awalnya ayam adik ada 5 Kemudian diberi oleh ibu Berarti bertambah ya jumlah ayam adik 5 ditambah pemberian ibu ada dua ekor Maka jumlah ayam adik adalah 5 ditambah 2 Kita hitung bersama ya hasilnya 5 ekor ayam ditambah 2, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Maka jumlah ayam adik ada 7 Berarti bertambah banyak ya ketika kita menghitung penjumlahan Nah kalau menghitung pengurangan itu akan berkurang atau ber, e, lebih sedikit ya anak-anak hasilnya Ustada berikan satu contoh lagi bagaimana cara menjumlahkan Misalnya, Ustada Fatma punya 10 batang pensil Atau punya 10 pensil Kemudian, Ustada membeli lagi sebanyak 3 pensil Maka berapa pensil, Ustada? 10 ditambah 3 10 ditambah 3 Cara lain untuk menghitungnya adalah 10 di mulut, 3 di jari 10 ditambah Sebelas, dua belas, dan tiga belas Maka sepuluh ditambah tiga ada tiga belas Seperti itu ya anak-anak cara menjumlahkan Semoga anak-anak paham -anak dengan pembelajaran kita hari ini Apa saja ya yang sudah kita pelajari Yang pertama lagu Bunda Piara Yang kedua kita sudah belajar bagaimana kita menghargai masa kecil dengan bermain dan belajar yang ketiga, kita sudah belajar berhitung pengurangan ya mengikuti kegiatan Beni di kebun binatang Kemudian yang keempat, kita sudah belajar untuk mengisi waktu luang dengan rajin belajar Dan yang kelima, kita sudah belajar penjumlahan Semoga dengan video ini anak-anak bisa semakin bersemangat dan juga mudah memahami apa yang sudah saya sampaikan Nah anak-anak jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan Jangan malu untuk bertanya Ustazah Fatma insya Allah siap untuk menjawab pertanyaannya anak-anak Dan mari kita belajar bersama Juga anak-anak bisa menghubungi Ustaz-Ustazah Atau Ustazah wali kelasnya masing-masing Sebelum Ustazah Fatma menutup Ustazah ingin menutup dengan pesan Don't forget to pray on time Don't forget to recite the Holy Quran Don't forget to study hard and be careful Jadi anak yang hebat dan berbakti kepada orang tua